Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan channel warna grafika Channel warna grafika ini channel serba ada ya teman-teman Kalau dibilang katanya harus bikin channel itu Harus satu niche atau satu kategori Pada kenyataannya warna grafika ini enggak ya Ada ada tutorial, ada vlog, ada karaoke, ada uh, macam-macam lah, pokoknya ada green screen ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik uh, notifikasi dari video ini, saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, uh, berbahagia dan bertambah banyak rezekinya. Nah. Sebelum saya mulai video ini Saya ingin colek-colek dan mempromosikan Channel-channel sahabat yang Sudah meninggalkan komentar pada Video saya sebelumnya Yaitu pada video uh, Cara setting proxy di Chrome 2002 ya Untuk mengejar jam tayang Dan push dollar Ya teman-teman ya Hmm, di sini ada if if 3A027 Syahriduan Ya, terima kasih Bang sudah hadir. Wong Lawas Channel, terima kasih. Yulia sekar melati ya. Di Taiwan, terima kasih Mbak Yulia. Kalau Wong Lawas ini saya belum tahu nih dari mana nih. Ya. E, nanti saya cari tahu. Dan di store 95 Ini saya ucapkan terima kasih juga Dul Daily saya ucapkan terima kasih Emir Rosida Ini Emir Rosida ini Saya sudah Cek ya Channelnya berisi Cover-cover lagu Bagus-bagus teman-teman silahkan dikunjungi Lalu Haura Nura Sultana Terima kasih sudah Mampir dan berkomentar Bang Wg Channel, e, lalu Viral Hak Channel ini sahabat setia ini dari Filipina setiap saya upload dia selalu datang ya teman-teman silahkan ya yang ingin e, punya link sahabat channel di Filipina silahkan kunjungi Viral Hak, lalu kopi Bang Ma Iro ini channelnya banyak ini teman-teman ya. Kopi Bang Mair ini ada beberapa channel, salah satunya Akalili, jadi channelnya ini kalau yang Akalili itu eh, tentang tutorial fotografi ya. Nah kalau yang Kopi Bang Mairnya ini kayaknya dia reaction ya, reaction. Lalu ada Untung Besemah Mancing, nah ini channel buat pecinta mancing, terima kasih. Buat teman-teman yang sudah berkomentar, jangan lupa teman-teman yang menonton video ini juga dikunjungi video yang saya sebutkan tadi Di like, di subscribe juga channel mereka ya teman-teman Tapi jangan lupa juga di like, subscribe juga channel Warna Grafika Studio Dan hmm, tentunya tinggalkan komentar jika teman-teman mau disebutkan dan dipromosikan pada video saya yang selanjutnya ya teman-teman Please like and subscribe to support Warner Grafica. Baiklah teman-teman, uh, pada video yang sekarang ini sesuai janji saya, sebelumnya saya akan mm, membuat video tutorial cara setting manual di Chrome. Eh sorry, kemarin sudah di Chrome, sekarang di Mozilla Firefox ya teman-teman. Uh, sebenarnya saya Lebih suka uh, Pakai proxy di Mozilla Karena Ada beberapa keuntungan kemudahan Setting Ya teman-teman di Mozilla ini Untuk hoa-nya kita mendapatkan 100% nya juga Lebih mudah sebenarnya Saya favorit di sini sih ya kalau untuk Untuk Pakai ini ya untuk pakai Proxy kejar jam tayang Ataupun Uh, push dollar di di Mozilla ya gitu, nah uh, sebenarnya banyak channel-channel uh, tutorial lain yang ini ya, yang membahas ya uh, tentang setting proxy di Mozilla ini ya rata-rata hmm, hampir sama ya, hanya saja mungkin Beda channel ada yang disempurnakan Dengan caranya sendiri gitu Ada metodenya masing-masing Nanti teman-teman ya silahkan Mau dipakai yang mana yang cocok Yang dirasa teman-teman aman ya Nah Kalau misalnya ada pertanyaan bang aman gak sih Pakai uh, proxy Untuk jam tayang uh, Selama ini sih aman ya nggak ada channel yang Kena ini ya uh, bennet karena ngejar jam tayangnya pakai proxy ataupun yang yang gagal monetisasi karena ngejar jam tayangnya pakai proxy, saya belum pernah ngalami ya sudah banyak channel yang yang menjadi ini saya ya, yang menjadi klien saya juga belum ada yang gagal monet kecuali kalau gagal monetnya itu berkaitan dengan uh, reuse konten ya biasanya konten musik ataupun mungkin konten uh, vlog tapi ada musik-musiknya yang terkena klaim hak cipta ataupun nggak terkena klaim hak cipta tapi sebenarnya di YouTube itu kalau belum mengenap belum dibolehkan dulu ya kalau nggak pakai musik dari YouTube library. Nah mengenai <tuh> kalau pakai proxy untuk uh, kejar dolar ya aman nggak ya? gitu ya. Selagi teman-teman nggak -teman, eh, terlalu barbar -bar ya ibaratnya menyesuaikan antara besarnya subscriber dan juga trafiknya di channel teman-teman eh, bagus eh, itu tidak tidak ada masalah ya selama ini ya dan teman-teman kalau mau pakai apapun VPN ataupun proxy pastikan teman-teman itu yang dipilih videonya itu Yang, yang view nya itu Banyak ya teman teman Jangan yang view nya 5, 10, 12 Ya gitu ya 50, 100, 200, 300 Dipakai untuk uh, Push dollar ya Karena uh, Proxy ini gunanya bukan untuk Nambah view ya teman teman ya Tapi <tasuk> untuk nambah ya Teman teman gitu dan uh, selama settingannya sudah dipastikan ya, uh, dari IP address-nya sudah sama ya, gitu. negaranya juga sudah sama, bisa dicek di hardware atau di IP saya, sudah tidak ada masalah, sama dengan yang digunakan ya. Dan juga time zone-nya antara local time zone uh, dengan sistem time zone-nya disamakan, Lalu Apa lagi poinnya ya Web RTC nya ya juga ya Itu perlu diperhatikan Dan selalu Clear history yang jelas ya teman-teman Clear clear history Di ininya Di Mozilla atau di Apa di Chrome nya Dan juga clear history di Youtube nya Ya teman-teman Oke okay. hmm. Ini uh, akan saya contohkan ini ya, teman-teman, membuat uh, settingan ya di Mozilla. Tapi sebelumnya, saya mau keluar dulu dari channel saya. Ya, pastikan teman-teman di saat memainkan uh, IP address untuk push dollar atau jam tayang, teman-teman, out dari channel yang menjadi target. Ya, teman-teman, ya, jangan terbuka. Itu sih kuncinya ya teman teman ya Biar gak terdeteksi Berada di satu IP ya teman-teman Baiklah teman teman <tuh> Kita mulai Langsung Kita praktekan ya teman teman ya Kita akan membuat settingan uh, IP proxy Pada Mozilla Ya teman teman ya. Yang teman teman membutuhkan adalah tentu saja IP proxy nya ya teman-teman di sini saya sudah punya nih ya ini negaranya Amerika dan ini IP address nya lalu ini adalah port nya ya saya menggunakan IP address yang premium karena eh, keamanannya ya teman-teman ya keamanannya dan juga di saat kita browsing atau menonton YouTube lebih cepat dibandingkan kita menggunakan IP address yang gratisan Memang banyak IP address yang gratisan eh, Tapi sering bermasalah ya Teman-teman dari konektivitasnya eh, Juga dia apa ya Teman-teman yang hubung, hubung terus tuh Kalau kita pakai yang gratisan Dan tentunya juga keamanannya ya Gitu ya teman-teman ya Oke, okay, untuk eh, di video kali ini saya hanya mencontohkan setting di satu Firefox atau Mozilla. Nanti pada video berikutnya eh, saya akan buatkan bagaimana cara eh, mengkloning Firefox dan kita menggunakannya dengan banyak profil untuk mengejar jam tayang dan pusdolannya. Kenapa saya pisahkan videonya? Supaya teman-teman mempelajarinya pelan-pelan uh, ya biar nggak gagal paham buat yang mengerti mungkin gampang tapi yang pemula ini memang agak susah ya tapi nggak susah kali sih ini sebenarnya ya kalau teman-teman nggak skip dan menyimak jadi jangan di skip ya teman-teman ya. oke okay, karena kita hanya akan menggunakan satu firefox ini saya minimize dulu lalu kita langsung buka saja nih double click Lalu, untuk selanjutnya kita akan setting proxy-nya di sini. Eh, yang kita perlukan adalah eh, kita install dulu add ons nya ya. Kalau di Chrome itu eh, extension, tapi kalau di Firefox itu add-on ya dump ya Nah, di sini ya, teman-teman bisa klik dari garis 3 ini. Lalu, turun ke bawah. Ya, kursornya add on and dims ya atau control plus shift a ya. Nah. Oke. Okay. Lalu di sini teman-teman ya. Ketikkan dulu kita akan eh, scope time nya dulu ya, teman-teman ya. Kita butuh itu spoof. Time Zone kita di pencarian ini ya kita klikkan saja Spoke Time Zone. Nah ini ya ini untuk untuk spooknya nya Nah kalau di Chrome kita menggunakan spook Time Zone yang ini, tapi eh, untuk yang ini kalau di eh, di Mozilla dia nggak bekerja ya nggak. Jadi kalau untuk di Mozilla kita pakai yang ini saja. Change Time Zone dalam kurung timeship ya. Ini teman-teman pilih yang ini ya. Ini. Oke, lalu add to Firefox ya teman-teman klik. Lalu di add saja. Lalu ini allow this extension to run in private windows. Di centang. Lalu klik ok. Nah ya teman-teman ya. Nah ini sudah muncul nih teman-teman ya. Ini ya. Add-onnya sudah muncul. Lalu kita close saja Ya ini. Oke. Okay. Lalu selanjutnya kita akan setting proxy yang kita miliki di sini. Ya. Klik garis 3 di sudut kanan atas. Lalu setting ya. Nah, di setting sini ya, teman-teman kalau kalau Firefox-nya berbahasa ini berbahasa Inggris, berarti teman-teman cari saja connection network eh sorry ya network ya network tapi kalau berbahasa indonesia teman-teman pencariannya setting berarti ya eh apa uh, jadi kalau uh, firefox nya teman-teman atau jilanya berbahasa indonesia dicarinya koneksi ya nah ini network keluar nih nah kita klik pada setting Oke, lalu teman-teman kasih di sini aktifkan manual proxy configuration ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman masukin deh nih ya proxy yang teman-teman punya nih. Saya coba pakai yang atas nih di HTTP proxy -nya. Saya minimize lah. Oke, ini 198 titik dua tiga titik dua titik satu Nah untuk portnya kita ambil yang ini ya sesuai. Lalu enam empat satu portnya. Jangan lupa dikasih centang di also also use this proxy for https ya. Nah, dicentang sini. Lalu oke. Okay. Sudah. Nah, jika sudah ya. Oke, okay, teman-teman sekarang kita cek ya QR-nya. Nah, kalau kita menggunakan proxy tentunya akan diminta username dan password jadi kita masukkan ya username-nya. sudah saya masukkan lalu sign in. Nah, ini sudah masuk hornet ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya sudah terbaca IP address dari proxy kita. Amerika 198.23.214.148 nih ya ORnet nya lalu proxy nya no oke okay, bagus anonymizer nya no ya teman teman harus perhatikan ini ya jangan sampai yes ya jangan sampai merah ya berarti kita bocor itu lalu blacklist nya no ini pengecekannya 90% ya Nah, di sini kita cek lagi time zone-nya ya. Untuk lokalnya Amerika Chicago. Eh uh, Saturday Oktober ya. Ini tanggalnya ya. 29 betul 2022. Lalu jamnya jam 5.19.54 di uh, time zone-nya min -05 ya. Tapi di sistemnya ini masih berbeda karena di sini di sistemnya masih hari satu <laughs> ya tanggal 29 udah betul 2022 tapi di sini sistemnya jam 6 eh, 19 ya gmt nya 04 min 04 nah ini kita akan selaraskan dulu menggunakan spook ya teman-teman ya nah ini spooknya jadi kita klik saja di sini teman-teman spooknya ya Klik kanan, oke. Okay. Lalu manage extension, oke. Okay. Nah, setelah itu, teman-teman ke titik tiga ini ya. Ini titik tiga, lalu option. Nah, di sini teman-teman harus eh, ibaratnya coba-coba ya, teman-teman ya, karena ini dia uh, untuk time zone-nya dia nggak enggak seperti di uh, seput time zone yang untuk Chrome ya, dia langsung eh uh, min -4 min -5 ketahuan ya. Ini enggak ya. Jadi teman-teman harus coba-coba dan harus hafal ya. Kalau setahu saya uh, itu Chicago ya. Chicago kita cari di sini Chicago. Amerika dulu yang jelas kita cari, Amerika ya. Nah, kalau Chicago-nya sih ada di sini ya, tapi terkadang nggak pas. Tapi kita coba dulu ya, teman-teman. Klik ya, setelah itu, setelah diklik ya, di-refresh dulu ya. Lalu kita ke nya lagi, teman-teman. Lalu kita refresh nah ternyata kalau kita pilih time zone yang dari sepup itu chicago juga ini dia malah kelebihan ya gmt min 06 ya kalau jamnya juga selisih satu jam jadi kita harus cari lagi ya teman teman kita klik kanan manage extension dan di titik tiga ini ya kita klik lalu option lalu <tuh> kita pilih yang lainnya kalau 360 ini masih termasuk eh, minus minus 6 ya sekarang kita ambil yang 300 nih teman-teman ya Amerika Bogota coba kita klik kita refresh lalu kita ke hor nya dan kita refresh di hor nya Nah, tuh ya. Dapat pas nih, teman-teman ini. 05 25 ya waktu eh, jamnya ya. Hanya selisih 2 detik. Ya. Dan ini GMT-nya sudah sama ya, sudah selaras ya. Sekarang kita lihat eh, pemeriksaannya berapa persen, teman-teman? Tuh, 100% ya. Nah inilah yang saya suka dari Mozilla Lebih gampang kita Setting where Lebih tepat ya teman-teman kalau, kalau di Chrome itu Agak susah tuh kita dapat 100% ya Kadang-kadang eh, Kalau untuk negara Amerika itu Sulit untuk dapat 100% ya Kita harus gonta ganti IP Menyelaraskan cari Cari negara yang Lemah ya Pemeriksaannya oke okay. Nah ini sudah 100% teman-teman Lalu kita periksa web RTC nya nih Teman-teman 198 23 uh, 214 Nah memang sih sudah Terbaca ya Teman-teman ya ini udah sama ya Dengan web RTC nya sudah hijau juga ya Tapi kalau seandainya teman-teman ini ya, ini IP-nya masih terbaca nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh juga uh, untuk pengamanannya lagi, teman-teman kasih tab baru lagi ya di sini, teman-teman. Uh, ketikan about abouut ya about ya titik dua config. Lalu enter. Nah, di sini ada ini ya, ada peringatan tapi kita except the risk and continue saja. Oke. Lalu pada pencarian di sini kita ketikkan saja p oh sorry. peer media peer connection ya, teman-teman ya. Nah, kita ketik peer aja dia udah muncul nih, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa media peer connection. Teman-teman jangan salah klik ya. Teman-teman ambil media titik peer connection titik enable. Nah, di sini kan true, ya. Lalu, teman-teman modify-nya di sini, teman-teman, ya. nih toggle-nya, ya. Kita klik saja. Nah, sehingga ini berubah jadi false, ya. Nah, lalu kembali lagi ke hoernya. Oke. Okay kembali ke hwr-nya lalu teman-teman refresh lagi deh nah, uh, ini udah aman banget nih ya teman-teman ya tuh ya semuanya sudah ini 100% lagi dan ininya Amerika sudah sama time zone-nya antara lokal waktu lokalnya dengan waktu di sistemnya sama, dan di sini yang jelas web RTC-nya sudah tidak terdeteksi. Ini IP address-nya teman sudah titik merah, ya. Nah, sekarang <tuh> oke, sekarang gini, teman-teman. Ini lokasinya juga Amerika ya Texas Nah, ini ya, betul. nah jika teman-teman e, Mau memastikannya lagi Coba kita lihat Ini kita close dulu ya Close close. Kita cek Tambah tab kita cek IP sayanya Bagaimana sama enggak Pokoknya untuk keamanan channelnya Dalam menambah jam tayang atau Dapat dolar, teman-teman jangan keburu-buru ya. Ikutin step-step ini ya. Kita amankan dulu uh, koneksinya. Nah ini IP saya-nya nih teman-teman. Kalian lihat di sini. Sudah sama nih. 198.23.214.148. Sudah sama dengan yang di HWR nih. Nah ya, sama ya. Tuh ya. Oke. Negaranya Amerika. Tuh, teman Oke, coba kita cek lagi di iphub.info. Kita cek di iphub.info. Enter. Apakah negaranya sama? wow semuanya kalau di firefox lebih gampang settingnya untuk keamanannya ya teman-teman jadi saya sih sarankan kalau mau nonton youtube bagusnya di mozilla aja ataupun jika teman-teman e, ingin di mix gitu ya kalau komputernya atau laptopnya sanggup e, cloningnya pakai browser mozilla dan pakai chrome disandingkan ya jadi terbacanya itu walaupun di satu perangkat terbacanya perangkatnya beda-beda browsernya beda-beda gitu ya teman-teman Oke nih sudah sama United State ya di IP hub di ini juga sama di IP saya juga sama di Whirlet nya juga sama jadi ini cara paling aman nih kalau menurut saya ya teman-teman paling aman paling mudah gitu ya teman-teman Makanya saya lebih seneng eh, nonton nonton ini dari sini dari Mozilla ya teman-teman. Nah sekarang kita tutupin aja semua ya. Lalu di sini ya di garis tiga ini ya kita historinya kita lihat lalu clear recent history. Time range to clear everything ya teman-teman. Lalu ini dicentangin semua, oke. Okay. Nah setelah itu kita refresh. Nah karena kita tadi clear history, otomatis kita harus memasukkan kembali usernya untuk proxynya ya dengan passwordnya. kita lihat apakah berubah settingannya, nah jadi masih tetap sama ya teman-teman ya -teman, 100% untuk pemeriksaannya negaranya juga sama Amerika IP address-nya nggak berubah, lalu untuk timenya juga tidak berubah kita lihat WPTC nya, nah, nah jika sudah begini silahkan deh teman-teman ke channel YouTube. Tuh, ini udah, udah aman banget nih teman-teman ya Saya rasa lebih aman dari e, Mozilla Daripada dari Chrome ya Teman-teman, karena Chrome itu Kadang-kadang nggak -kadang dapat 100 ya Tapi bukan berarti nggak aman ya Sebenarnya e, Yang nggak aman itu kalau pemeriksaannya di bawah 80% teman-teman tetap pakai Nah ini ya, teman-teman bisa teman-teman lihat nih yang keluar adalah channel-channel dari Amerika, tuh. Nggak ada yang dari Indonesia, ya? Oke, teman-teman, ini untuk YouTube-nya nih, ya. Nah, sekarang, jika teman-teman uh, ingin menggunakannya, ya, teman-teman uh, itu harus ambil dulu video dari beranda ini jangan langsung ke channel teman-teman atau langsung ke video teman-teman ya di beranda ini teman-teman cari dulu video-video yang sesuai dengan channel teman-teman apakah teman-teman videonya kategorinya musik Nah kalau musik tentunya teman-teman pilih yang ini ya nah ataupun ataukah mungkin vlog ya ataupun memasak ya ataupun review Nah, cari aja di sini terus aja di scroll sampai ketemu yang sesuai dengan uh, ininya dengan kategori channel teman-teman tapi kalau saya sih kan warna grafika channelnya tuh acak-adul ya <laughs> ada semuanya uh, masak ada resep ada kategori uh, musik ada blog ada ah macam lah tutorial ada ya jadi nah misalnya gini ya kita ambil dulu beberapa video ya teman-teman pastikan nah misalnya di channel teman-teman ada video hujan ambil aja hujan kalau misalnya teman-teman eh, di videonya itu ada musik ya ambil dulu musik jadi setelah nonton dua atau tiga eh, atau tiga ini ya tiga video dari beranda Nggak usah ditonton lama-lama, teman-teman. Tonton aja satu menit sampai tiga menit, ya. Gitu, ganti-ganti, ya. Baru eh, setelah itu, ya, misalnya nih, udah tiga udah video nih ditontonin, ya. Baru teman-teman lihat eh, judul dari video teman-teman di HP, ya, eh, yang mau diputar pastikan viewnya itu di atas seribu makin banyak view di video itu semakin aman nah, misalnya ya misalnya saya mau cari video saya 10 hours ya rain and epic thunder epic thunder jadi teman-teman jangan cari nama channel teman-teman ya, pastikan ya. Di situ. Nah, ini sudah ada. Nah, di saat ketemu di pencarian ya, teman-teman jangan langsung target ke video teman-teman ya, jangan terburu-buru ya. Ambil dulu video di antara mereka ini diantara video ini ya. Ini kan video saya nih, ketemu nih. Nah, ini ya, view-nya 1.800. Nah, kita ambil aja dulu di sini. Kita tonton ya, 1 menit, 2 menit gitu. Nah, nah yang itu, yang keluar juga juga iklan-iklan dari Amerika nih, teman-teman tuh. Ya, iklan-iklan luar semua ya, nggak ada iklan Shopee ataupun iklan Indonesia tuh ya, teman-teman nah gitu ya di skip aja lah kalau nonton punya orang nah gitu ya nah misalkan sudah satu menit atau tiga menit ya gitu ya baru ya temen cari dulu di sini ada nggak muncul eh, video teman temen ya nah kalau misalnya susah nyarinya untuk pertama kali ya teman temen, -temen Klik lagi aja balik di pencarian ini, ya teman-teman. Lalu diantarkan lagi karena tadi sudah ketemu, ya. Nah, baru kita klik video kita, misal gitu, nah gitu ya, teman-teman. Ya, oke. <tuh> nah, jadi ee, seperti itu ya, tutorialnya. Saya rasa cukup panjang videonya, nggak apa-apa, yang penting. Penjelasannya teman-teman ngerti semua ya. Semoga bisa dipraktekan dan untuk video yang selanjutnya akan saya buatkan tutorial cara setting IP proxy, IP address proxy di masih di Mozilla, Firefox tapi menggunakan add-ons ya teman-teman. Jadi ke depannya teman-teman nggak -teman, perlu memasukkan user dan password lagi dan uh, jika teman-teman punya uh, email yang memang belum pernah dipakai uh, mungkin di situ uh, teman-teman bisa langsung login ya bisa langsung login menggunakan email jadi teman-teman uh, bisa like, bisa subscribe, bisa komen seolah-olah memang itu adalah akun dari negara asal IP address yang kita gunakan. Semakin banyak teman-teman punya email, tentunya teman-teman uh, bisa semakin banyak login. Dan dengan menggunakan uh, add-on itu, teman-teman itu jadinya ingat IP addressnya nggak ketuker-tuker gitu. Jadi untuk untuk channel ini IP addressnya ini. Jadi memang udah dianggap seperti residence ya teman-teman ya, nggak random. Oke, okay, demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment and share Warna Grafika Studio. Jangan lupa, jangan lupa juga di bantu eh, channel Warna Grafika dan sahabat-sahabat Warna Grafika ya. Mahaka emas entertain. Mahaka emas entertainment channel, eh, lalu Seno TV channel, Resep Capnona channel, Hasbi Haji channel, Ari Cibi channel. Ya, teman-teman sampai berjumpa kembali. Ini saya pamit undur diri. Apabila kita berkoalisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.